Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan video yang dikomentari oleh teman-teman sekalian. Eh ini dia komentarnya. saya bikin video prank dan oke okay, sekarang kita akan membuat video prank. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Harus sama-sama saling mendukung dan harus sama saling support dan oke okay, jika video ini viral dan banyak viewsnya dan saya akan membuat video prank sebanyak-banyak lagi let's go kita akan membuat video prank tapi sebelumnya jangan lupa selalu berlangganan di video ini klik tombol lonceng di atas dan terus berkreativitas oke okay, kita mulai di prank guys let's go oke okay, guys sekarang kita menuju ke tempat api yang ingin mau di prank dan oke okay. Sebelumnya biar lebih seru jangan lupa, lupa. Masukan, guys. ya oke okay. sekarang apinya ada di sini guys ya kita lihat bagaimana reaksinya seperti apa seperti apa serunya guys kita jalan Boleh hmm. di waktu pun, pakai pun. Ha? Pakai pun ni. Ya, dengar Di di di di. Kalau sama datangnya dicetak tak ada cetak, cetak, cetak. Orang faktor kopi. Bereng kopi. Mau kasih uang? Ah. Perbaiki itu lagi. Buat Simpan dulu tempe empor Ya. Apa ini. Atta <laughs> <laughs> <Panggye. Ata, laughs> bawah. <bange>. <laughs> <Ata, Ata, Pirling. laughs> <Ata, Pirling. laughs> Aku tuh dipecah api goreng ini. Wah, atas lipirku. Oh, atasnya. anu, Nanti kan itu lahir, Atas. Nanti, kan nanti ya. Nanti, ya. Saya keluar, ini in a... Ayy, say. cari apinya, guys. di saya cari sih nya ini nendang di situ. Cari mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini Ini mana? Tidak pernah ke hmm. go. yeah. mana? <laughs> <laughs> <laughs> ya, mana dari kantong? toh, tanya aku ini abi, pernah gak sih lelak, tidak tidak, ya, <laughs> ya. pernah gak ambil, pernah kamu printing printing, terus kasih ini, hati saya, sembunya pink, jo, <laughs> nggak pernah kasih Kita lagi siap-siap, guys. Taya hmm. pake. Nani, enggak pernah ke saya, ya? Smake-in dulu, smake-in Saya smake-down ulang kok nanti. Yeah. Enggak pernah ke anu ya? Tidak, tuh tadi. Pas tadi kok Anu-Anu sembunyat. Nah, taruh nikah baru. pernah ke sembunyi? Udah perjauhku, wahalanya ini nyana, bahayanya perjauhkan, ini anak kafir, kafir, kafir, gue juga, ya juga, ke juga, ke juga, ke juga, ke juga, juga, ke juga, ke juga, ke juga, ke juga, ke ke juga, ke juga, ke juga, ke juga, ke juga, ada juga kok ada pernah pernah kasih makanya disimpan baik-baik mandul kok mandul kenapa ada mandul kok ya kunda dan aku nanti ada na kok ya ya oke okay, men pranknya berhasil prank bagaimana perasaannya <tuk> sakit ini kereson oh. masa sih akhirnya pranknya juga selesai guys dan baru hilang berapa menit dia <tuk> rasa <tuk> kehilangan seseorang yang dia sayangi ini dia sambil dia Sampai saya mandul Apa kek Dan oke okay guys Oke okay guys Karena Paling kita berhasil Jangan lupa klik tombol subscribe terus okay. Sampai Sampai Jalan ini bisa terus maju ke depannya Saya mau masin